Lalu kalau SILA, Sistemic Lupus Eritrematosus dengan konservatif berupa analgetik sederhana ya insik, Untuk luar artritis, artergia, atau myalgia ini Kita berikan paracetamol 500 ya, Atau 1000 Numerus 10 S3-4 DD 1 Atau Boleh juga kita berikan Hiboprovent 400 sampai 800 lah ya 4. Atau boleh juga Kita berikan Nah, trim riclofenak. 25 50 mg. S2 sampai 3 ya. Top sakit. Rujuk di SLE itu kas atau anak untuk pastikan diagnosis. Jika ada manifestasi berat dan mengancam nyawa juga perlu produk Lalu emang lain ada linfadenitis yang kita berikan. sesuai like dan sintomatik saja. Soalnya untuk